Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu pernah berkata, "Sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi tidak naik sedikit pun darinya hingga engkau berselawat atas nabimu." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Setiap doa akan terhalang hingga diucapkan selawat kepada Nabi Muhammad." Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, miscayalah Allah bersalawat kepadanya 10 selawat menghapus darinya 10 dosa, dan mengangkatnya 10 derajat. Nah, intinya sahabat hijrah, hidup jangan banyak dipikirin, mending diselawatin aja. Insya Allah, semua urusan akan dipermudah oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi